masyur pun masyur dengan hadis-susitan kaji nabi baca sholat juhur gila atas tapi lu sekuji juhur lu seneng riwayat, ngerondok potensi wong lali juhur ini, ngawan-awan tapi ada sederhani atas kaji nabi batu sholat juhur rong rokaat kondur damemon, ya rong rokaat ya soalnya yang biling biling seneng wah, cocok gur model anjar tadi kalau kaji nabi itu kan ada potensi nasah man manso jadi kalau kemarin-kemarin matroh bahat kalau sekarang juga berarti nopo nasah nopo jadi sahabat yang beli-beli gak rohkan, alhamdulillah saya ini, soalan gak patah ngerokat tapi nopo, apa? singabu bakar, rumah, sahabat, singgur berapa peradaban-peradaban, semain di lain tatok janggal ya rawani itu masyur kan ya Nabi Kuntur sampai ilah kujurah tilbab sampai pintu karena dalemnya Nabi dengan masjid itu kan sampai pintu masjid keluar, jadi sudah di pintu keluar terus ada sahabat dengan masyur di gelari diliaden Mau tanganannya, kalau rebus, sih, loh, gue, siapa, sih, terkenal, loh, kok, sih, langsung takut. Ya, Rasulullah, gue, aku sholat di sholat amnesita. Jadi, sholat modelannya romannya jenengan lali. Jadi, sholat modelannya romannya jenengan. Lebih, ini, je, jenengan, loh, sholat, mok, dong. Oke, mungkin mau cek hati si Gembri yang gak nyanyi omong ngomong-ngomongannya itu ganda bantan, Mbak orang diharfen mungkin <tuh> <tuh> dan awak harfaini walau berapa saja orang banta-bantanan kelas itu orang sekedar kaji nabi balik-male, balik tentang pengimaman terus akal ala kadir madzhab dikonfirmasi. Oh jangan salat nama dua rokaat dari wiladin. Dan jangan pita kok. Ujuladin dikenal usil makanya nabi konfirmasi jadi ahakun makulah wiladin. Maksudnya apa lah saksi fatihi ahakun makulah wiladin. Apa betul yang dikatakan wiladin? sumar tak berbaka mau orang kesempatan sejak kebaya Rasulullah tadi jangan sholat danya nabo jual rokaat tadi nabi jameh Langsung masuk kitab malik allahu akbar Ditambahin malah rokaat bukan tambahin bukan dalih di papat ditambahin. yang fokus gak tahu luar asik kan? nabi Nah, malah aja lagi, soalnya. Nah, soalnya dia terus aja mau ngomongkan itu. Soalnya, gue ya, ya, so, ya. <tik> <tik> <tik> nah, ya kaji nabi kok raga? lali, ora pantes nabi, kok lali? Nah, tapi di desain nah, lali. benda disun Nah, terus dari ya, di Sun, nah, ngono, ngono, lali ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, ngono, nambahi ngono, ngono, ngono, ngono, di pulapa alek ganti nabi sholat lagi di pulapa ale itu tadi makun tu anta walaki pun asa li asut nah aku ragakal lagi tapi di desen dan gawe nopo sunah jadi banyak sunah sunah nabi itu justru dari perdebatan karena nabi itu ditegir lupa ditegir nopo karena kan ada di Kiai keliru-keliru, Alhamdulillah, Aku memang desain itu Tapi orang yang dari itu mempertegat satu seminggu naik. Baik. Tapi itu tidak masalah memang kejadian itu buat nama. Wong nanti nabi nih, ku tak ngumpuli keluarga nih, tak ada julek, hubungan suami istri itu nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur buatnya beliau sampai nggak tidur apa nggak mandi terus tidur sampai sholat subuh kok itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh nah perasaannya sohapat yang namanya orang puasa itu enggak boleh junub orang puasa itu enggak boleh junub padahal nanti setelah dia junub terus melangkai subuh berarti subuh dalam keadaan junub padahal sudah mulai setar tua puasa akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah jawabnya Maimunah sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari, setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh, dan setelah itu beliau meneruskan puasa meneruskan apa? jadi Nabi Puasa dalam keadaan apa? junub. terus siang yang tanya pertanyaan lagi melihat lewat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus, sehingga itu tidak apa-apa wah terus itu sampai dengar Rasulullah, Rasulullah marah-marah Aku tidak tidak nabi bengeano tahu khusus. Aku dari nabi benpo kok tidak tidak malah ada Orang beruang orang beruang itu Jadi hati paling kuat nampo mu tawa dia kok nih Wong, tidak ijazah, tidak khusus berarti Rodok Godoni merdek, orang itu dikonfirmasi orang, ya, kaget. tapi Wong lagi bangga, tidak ijazah ini nih Wong khusus, itu gak lemas lah, orang derwong gak di diskon, tapi anak derwong itu ngomongin monok. terus kedua, yang video gue betorekau, terekau lainnya, ten.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 jadi tipo wong ngge pengumuman wong sing dosa nek salah yuk sepuro aku mesti tak suwun. Lah itu memang kemudian itu kelompok itu gayane. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadu, dia sopan itu terus da tetap setep nangis. Mergo gak yakin nek pangeran nyebut nyepuro. Kulo mboten seneng lho rek kulo lho. Dadak repot nangis bareng to. Kulo ra duwe sanad, kebetulan kulo ra duwe sanad to napa nak kita pulau gini gitu tapi kita kan guru-guru pulau nanti rasulullah nanti kasih saya gini saya dikenal itu delok langit bareng delok langit hari ini mbak onta masih digoncang bareng delok langit ini ada guru apa mana jadi ku guyu nanti ngocak jinan putih do bareng delok langit istifar kok terus guyu terus cari dikenali kirau kata aku dice aku tahu si nabi, nabi delok langit istifar terus guyu tak apa ya rasulullah apa hubungannya istifar terus nopo kadinapi jawab marco pangeran ugu Dap, kau ulah kubal, belum nopo? Dini bin jadi kau laku, roh nak aku pura susu, nopo? Nah, nopo di cipar, oh juga Jadi, nggak ngaji ngawur pun amper. Nanti, kalau ngoro, nopo amper. Lalu, kulo kuyon, terus tu amper. guru kulo adalah seneng kuyon. Bapak kulo, kuyon. Bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, di sini, ya, ikunya nanti pakai terakhir, ya, gue ngungglo sing nih. Gak, ya, sing rawan, Tapi, siapa itu, si gue cikgu? Rumah mati, buta di rumah sakit bareng, dari rumah sakit naik, di seluruh opo, aja Aku jelas mati, Aku jelas mati, Aku juga nongkor underscore mau underscore 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, sekarang gini saja, misalnya ada seorang Kiai, atau Raja, atau Presiden, tuh siapa saja, yang terkenal baik. Nah gue pertama mesti ditangani dikai duit. Terus karena kamu orang sopan, mama. Tapi kan ramesh gini aku. Mungkin aku kurang sopan, gua kurang layak sih, orang mesti dikai. Itu tetap semi seudon, semi doplai waniku kana istighfar atau nangis neurotina istitinali neuro kan istighfar ya tapi to saya itu umum nggak populer kan, istifar, nang nangis, kan uman, seru, toh, gitu. <laughs> tapi kebetulan saya itu tidak punya dan iki tapi jaga roh Loh, berarti karuan karyawan dong Kenapa kamu guyu Ali dari Siti Nali? Aku sih guyu yang rokadinasi di bathroom. Gak jadi rapat, tapi dari niru guyu pangeran. pengiran. Kok kawulane belum nopo? Istighfar. Jadi mulai pakai ngaji niki, tapi nggak tambahan setia kepanai. Guya guya tega bongi, dan ya. Pokoknya ada nangis, pokoknya ada nangis. Pokoknya ada, ada tambahan nangis. Kalau ya, yakin mesti beromot ke sana. Goyak, goyak tuh tempo. Saya mau menangis ada jaminan nileng tuh. Aku yakin istiwari wong si nangis mesti gue sempat kompleks, mata, coro penyakit itu bun kronis, pun ngapun, penyakit campur-campur, apa tuh Komplikasi, ya utang kasus macam. gitu, gitu. Misalnya zaman Kiai, 2 kasus antara nih istiwari justru sampai patah jatuh kan tuh. Dia benar, Kiai, saya tadi tutup di rumah kasus, misalnya. Antara nih nangisi nasi pecah, tol, nanti susah, wuh, dua ribu. Wuh, tidak, tol, jalan omong, kaji, Nangisi, raciko, kaji, raciko, toh, wak, nangisi, sin, western, terkenal apa yang kaji? Dua hahaha lah pengiranan air mata gua ya <laughs> <laughs> <laughs> terkenal, Gang gak sih itu gosip bapak tak lopo, ono punya aku mesti kepikiran, ono kok gedeng. Kalau gue lo mengajian lo dibatalo Berarti gak Wong, misalnya tidak dari satu barang apel, lah. HP ini ngomong, "Ayo, ya kenai malah rasa lu enak." HP ini